Saluran vortex yang gelap itu seperti ular sanca raksasa yang mengisi biadab ke sungai Pil, sebelum akhirnya terhubung dengan kedalaman terdalamnya. Ding! Dari dalam saluran, sinar cahaya tiba-tiba meletus eksplosif saat bepergian dengan kecepatan yang menakutkan menuju kedalaman vortex yang paling dalam. Pada saat ini, sinar keemasan mulai berangsur-angsur mencerahkan dalam kegelapan kedalaman. Apakah aku akhirnya tiba? Lindong menyipitkan matanya dan menatap cahaya kemasan besar di depannya. Dari dengan cahaya kemasan, dia merasakan fluktuasi yang sangat luas dan biadab. Itu kemungkinan Nirvanaki emas yang lahir di kedalaman sungai Pil. Fluktuasi ini terasa agak akrab. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum sentakan melintas di benaknya saat dia ingat. Apakah ini energi emas yang sama yang ada di dalam tubuhnya setelah menelan Roh Yuan yang ada di tubuh Lin Langtian? Dari tampilannya, kedua jenis energi ini harus serupa. Namun Nirvana Nirvanaki yang lahir di Sungai Pil tidak memiliki kesadaran dan tidak tunduk pada kontrol siapapun. Sepertinya tekanannya mulai meningkat. Mata Lindung menatap dua sisi pusaran, sebelum bergerak menuju dasar sungai. Tekanan itu secara bertahap semakin kuat dan kuat dan segera itu membuat kulitnya merasa tidak nyaman. Pil-pil tidak mungkin sungai biasa dan cairan yang mengalir melalui itu bukan air sungai biasa. Sebaliknya, ia dibentuk oleh air nirvana yang dibuat dari kondensasi nirvanaki. Tekanan yang dihasilkan dari itu adalah sesuatu yang bahkan ahli panggung nirvana seperti lindung, tidak berani meremehkan. Cincin, dengan pikiran, cahaya biru mulai melonjak di sekitar tubuhnya segera menghilangkan banyak tekanan. Mengikuti penguasaan bertahapnya dari keterampilan naga terwujud hijau surga, ketahanan dan kekuatan tubuh fisik Lindung telah melampaui ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Setelah lampu hijau sepenuhnya menyelimuti seluruh tubuh Lindong, dia tidak ragu dan dengan eksplosif menembak keluar. Akhirnya dia melesat keluar dari saluran pusaran dan menuju ke arah cahaya kemasan di dasar sungai. Mendesis Ketika lindung baru saja keluar dari saluran pusaran, ia mulai tenggelam dengan keras. Tekanan yang jauh lebih kuat mulai meresap ke dalam dirinya, menyebabkan lampu hijau menyelimutinya menjadi agak redup. Setelah menyadari situasi ini, ekspresi lindung berubah serius dan serius. Dengan gemetar samar tubuhnya, deretan sisik hijau mulai membungkus seluruh tubuhnya dengan cepat. Sama seperti baju zirah. Mereka menutupi hampir setiap inci tubuhnya. Dengan munculnya armor skala, tekanan segera menghilang. Akhirnya memungkinkan lindung mengamati sekelilingnya. Ini adalah dasar dari sungai Pil. Namun tidak ada lumpur atau lumpur. Sebaliknya itu dipenuhi dengan cahaya keemasan yang memancar keluar. Membentuk area dengan radius sekitar 10 meter. Di luar radius cahaya keemasan ini adalah lingkungan yang gelap dan suram. Tatapan lindung menyapu sekelilingnya dengan cermat, sebelum mengerucut di patch besar cahaya keemasan di depannya. Di bagian bawah sungai pil, cahaya keemasan dan nirvana ki ada di samping satu sama lain, tanpa sedikit pun pencampuran. Jadi ini adalah nirvana golden ki, energi yang biadab dan manjur. Lindung perlahan merentangkan skala naganya menutupi telapak tangan dan meraih dalam cahaya keemasan. Saat tangannya mencapai lebih dalam dan lebih dalam, dia secara bertahap merasakan sensasi kental. Fluktuasi kekerasan yang diikuti menyebabkan Lindung merasakan sakit menusuk samar di tangannya. Sudah waktunya untuk bertindak, Lindung menghela nafas dan tidak lagi ragu. Dengan langkah dia masuk ke dalam cahaya kemasan yang memancar. Kum, saat dia berjalan ke cahaya kemasan, sisik-sisik di tubuhnya mulai menghasilkan suara dengung samar. Lampu hijau mulai mekar keluar, melindungi Lindung dari korosi yang disebabkan oleh energi keras. Setelah sepenuhnya tenggelam dalam cahaya keemasan, Lindung melanjutkan untuk duduk. Dengan ekspresi serius, ia membentuk segel dengan kedua tangan. Ketika kekuatan pengisapan mulai berdenyut keluar dari tubuhnya. Mengaung, ketika kekuatan pengisapan mulai berkembang biak, cahaya keemasan yang tenang mulai bergolak hebat. Gelembung golden Ki mulai meledak di sekitar tubuh lindung. Ketika sinar demi sinar cahaya emas melesat ke tubuh lindung seperti badai petir. Ketika sinar cahaya kemasan menembus ke dalam tubuhnya, mereka meledak menjadi kabut emas yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka memasuki tubuhnya sebelum melakukan perjalanan lebih dalam ke inti tubuhnya. Mendesis Saat kabut emas itu melekat pada organ internalnya, wajah lindung berubah mendidih. Menghirup napas dalam-dalam, suara gemerincing bisa terdengar keluar dari jahitan giginya. Kabut itu seperti lava mendidih dan ketika menjalari tubuhnya, meridian, otot, dan bahkan rawa mulai berangsur-angsur memerah, seperti dipanggang oleh api. Nirvana Golden Kiang kejam, namun ini tidak cukup untuk menghalangi aku. Lindong mengepalkan giginya dan dengan pikiran, naga meraung misterius mulai bergema di dalam tubuhnya. Gelombang suara ini mulai menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Ketika mencapai meridian, otot, dan tulangnya, cahaya hijau samar muncul pada mereka. Sementara secara bertahap diselimuti oleh cahaya hijau, aura kuno yang samar dan tidak normal mulai muncul di dalam tubuhnya. Aura ini seperti perlombaan naga dari zaman kuno. Green Heaven Materialist Dragon Skill adalah keterampilan yang memungkinkan tubuh manusia untuk berlatih ke tingkat yang menyaingi ras naga sejati. Ini adalah tambahan untuk naga sejati ki yang telah ditinggalkan King Zi dalam tubuhnya. Sesuatu yang hanya dimiliki oleh ras naga elit. Ini memungkinkan tubuh fisik lindung perlahan-lahan berevolusi dari dalam saat ia terus berlatih keterampilan naga materialisasi langit hijau. Sudah menjadi rahasia umum bagi semua orang bahwa tidak peduli seberapa kuat dan tangguh tubuh manusia, organ selalu merupakan titik terlemah. Umumnya jika lawan menembus organ-organ ini, kerusakan yang dihasilkan kemungkinan besar akan mengancam jiwa. Namun keterampilan naga hijau wujud berbeda. Itu tidak hanya memungkinkan kulit dan otot untuk meningkatkan ketahanan. Bahkan organ-organ internal dan pembuluh darahnya secara bertahap diperkuat ketika ia melanjutkan pelatihan. Ini adalah bagian yang paling tidak normal dari Green Heaven Materialist Dragon Skin. Itulah sebabnya Lindong tidak ragu untuk mempelajarinya. Dia tahu bahwa jika dia bisa menguasainya, tubuh fisiknya pasti akan menyaingi naga sejati. Karena dia memiliki tubuh yang ulet. Ingin menyerap Nirvana Golden Ki yang kejam tidak sesulit yang diharapkan untuk Lindong. Cici. Sekali lagi, kabut emas menerjang ke arah organ-organ yang ditutupi oleh cahaya hijau. Namun kali ini, rasa sakit parah yang disebabkannya sangat berkurang. Kabut perlahan memasuki daging dan tulangnya. Pada saat itu Lindung samar-samar bisa merasakan energi keras. Seperti naga yang mengamuk. Mulai tumbuh di dalam tubuhnya. Sementara Nirvana Golden Ki sedang menggerogoti daging dan tulangnya. Sejumlah besar dari mereka juga tersedot oleh Yuan Power Lindong. Saat Yuan Power mengalir dalam meridiannya, mereka mulai berubah semakin kuat. Saat ia memeriksa perubahan yang terjadi pada tubuhnya, sedikit senyum muncul di wajah Lindong. Nirvana Golden Ki adalah suplemen yang benar-benar luar biasa bagi para ahli Nirvana Stage. Tidak hanya itu akan memperkuat tubuh, itu bisa meningkatkan kekuatan Yuan Power seseorang. Tingkat peningkatannya jauh lebih cepat daripada pelatihan biasa. Tempat ini tidak buruk. Semua Nirvana Golden Ki ini tidak boleh disia-siakan. Lindung membuka matanya samar-samar dan melihat radius 10 meter cahaya keemasan di kedalaman sungai Pil. Dalam radius cahaya ini adalah jumlah yang tebal dan banyak dari Nirvana Golden Key. Kali ini, ekspresi Lindung ketika dia melihat mereka, dipenuhi dengan keserakahan. Dengan Green Heaven Materialist Dragon Skill, Lindung bisa mengabaikan tekanan besar itu. Selain itu, itu memungkinkan dia untuk dengan mudah menanggung rasa sakit yang akan menyiksa ahli tahap nirvana normal sampai mati ketika menyerap nirvana golden key. Meskipun rasa sakit masih ada, tidak sulit bagi Lindung untuk menanggungnya. Namun, tekanannya semakin berat dan semakin berat. Lindung melirik sisik naga di tubuhnya dan memperhatikan cahaya hijau redup mereka. Cahaya hijau awalnya cerah hilang. Sepertinya tekanan di sini perlahan-lahan meningkat intensitasnya. Namun sekarang Lindong memiliki rasa manfaat dari Nirvana Golden Key. Ia secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Adapun tekanan yang semakin meningkat, ia ingin mencari tahu berapa banyak lagi tubuh fisiknya bisa bertahan. Makan itu, Lindong mulai membuat segel sebelum sebelum lubang hitam berdenyut mulai muncul dengan telapak tangannya. Saat berikutnya, Devouring Force mulai menyebar dari itu. Mengapa? Dengan kemunculan Devouring Force Gumpalan cahaya keemasan yang mengambang mulai berfluktuasi dengan keras. Aliran cahaya keemasan mulai terbentuk. Mengalir dengan kecepatan yang menakutkan ke dalam lubang hitam di telapak tangan Lindong. Setelah menyerap sejumlah besar Nirvana Golden Key, wajah Lindong mulai bersinar dengan cahaya emas redup. Dari jauh, dia tampak mirip dengan Buddha yang hikmat dan bermartabat. Pada saat ini, saat ia terus melahap, aura Lindong mulai perlahan naik.